Yo Jar, bareng yo. Ayo, ayo. Yo si, Grup oh. langsung lo, Ayo, Pak. Si. Nah, Kita kemek orang gue gede ya, gua udah sembiranya keras, Mas. Gitu. Ya, cenderanya keras karena tetangga gak ada pendapat. Ya kayak gitu, <laughs> ya. jar bareng, yo. Oh, ayo koro, elu, emang, emang, Grup langsung, loh, biar dong. Si, langsung sih, sih. Cari, swag, hai, hai, hai, hai, Eh. Kenek orang ora kuwe gedhe ora. Ora dobel tetre kebasa. nyangkut gak enak keras Mas sendiranya keras, karena tetangga gak dapat-dapatnya kayak gitu <tuh> asim dia didelepkan saudaraku di seluruh dan. Dan, dan, dan oh, oh oh Banyak masih utuh, okay. kuat banget, jadi enggak mudah-mudah gempur ya. Di hantam sama bom bom itu oh. oke. Okay, kita lanjut, ini strike pertama saya. Dan dapat strike banyak hari ini. Okay. Oh, nah, hari yang nomor dua, sedulurku, telur, terus no, terus nih, terus nih. I, I, ro, jangan terlep no, terlep meno, terlep meno, ro, ro, ro, ah, lemas, lemas, puyu, kayak kampus, hehe, gusti, agak tabon, alhamdulillah ya Allah umpan saya hari ini oh, sangat sangat bonggongkan umpan saya, bukan? Hmm. makanya nur, Sreket gua dah, empat jari, <laughs> saya sampai tujuh ini, ikan nila merah ikan nila merah alhamdulillah lagi lumayan rezekinya segini segini tapi ya kalau masuk wajan itu udah kayak kripek telau itu tempriuk lanjut ini pak yang ngondol ini jalan Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, ikan halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, umpahnya apapun kalau nggak ada ikan ya kita nggak dapat nggak bakal dapat track ikan gitu. Nanti sini ikannya mungkin masih banyak. Ya lumayan ini sudah layak dikonsumsi dan gurih-gurihnya gitu. terus sebelah pada pada panen steak juga itu nusul saya aja. Eh udah di Lalu, Lalu. Lalu tuh, deket-deket ya tau -deket, ya, ya PTKT ya tau, lu diisi Sopo yuk, nyar ayo nyar, ayo. <laughs> ayo, ayo ayo pak, oh, aduh e ayo pak aduh, aduh e, satap ga ya satap nah itu ya <laughs> ya pak, iya jauh, jauh, jauh, jauh, itu tiba-tiba e, ada e orang ikut main sih yes. yes. itu lur, ini nih orangnya iya mas, ikannya banyak di sini mas panen panen trek panen ini lagi. Kita kita kumpulkan satu keramba kita kebai berdua ya. yuk jar, bareng yo. Yo si, Oke, loro, loro. langsung loh biar toh? si Alas rak di si sweat ayo pak, kita, wih nah, iya dong ya, ayo terus, oh, kena orang, weh, gede ya hmm. wala lah strike emas, Strik. <laughs> Strik. hahahha Alhamdulillah Paten. tetangga akhirnya nggak strike-strike juga saya malah dapet yang renteng gitu mantep jiwa, mulai geda mantap Gimana perasaan anda, Bapak? Alhamdulillah. senang banget masih. Saya tuh hanya memimpikan spot oh, ya nanti. Kalau udah di negara kita tuh masih ada nggak spot-spot kayak gini? Mater masih. Mater. <laughs> Betul loh. enggak lah. Masih ada. Contohnya di WKO gitu, itu ikan nilainya itu masih membanggakan, ya gitu. Belum di waduk-waduk lain itu ya waduk susah. Ayo, ayo, lagi. Pak Jangan gondol aku tak Iya. Tenggor aku ini mas. lagi, saudara-saudara Sebelah, anu, ngukum Saya asap sudah banyak nanti hasil akhir kita hitung dan kita pilih yang layak dikonsumsi kita bawa pulang dan yang kecil kita narikan tempat dirilis nanti nanti kalau udah besar dipancing lagi gitu ya. Ryo nah, nah ntar udah ada petanya lanjut Ayo nah, kita share loh Ayo, lanjut menurutkan di si. ayo terus lanjut konek nah, mas Do ah itu pun yes, double sutrek yes. mas heee hee hee hee ya? tenang banget Tuan -tuan saya Tuan -tuan. ini. nih? bisa share lock kalau fajar, apa yang ada? sutrek yang keberapa, gak usah dihitung yang penting hasil akhir nanti dapatnya berapa. kamu gak konek, ini tak jajarin jajar, -jajar pisan gini ayo <laughs> terus Yo, me yo, bareng, yo. Ayu, ayu, ayu. ayo mendel-mendel. Ayo bareng Ayo, ayo, ayo. Ayo, Dok. manis. Telepkan no, so, no, no, Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. <tip> <tip> ayu, ayo, ayo. aku. <tip> ayo, ya Allah kecer satu saudara-saudara ini loh, yang namanya rezeki itu oh. ya kayak gini jadi umpan sama, Lepan, kailnya aduh. sama bahkan yang saya pinjemkan itu joran andalan saya tuh waduh, oh, iya saya yang strek lah <tuk> iya, itu kan namanya rezeki <tuk> itu. namanya rezeki, iya belajar ya abis ini aku ini ya aku ini si, loh jorannya itu itu aku loh yang remangan pak jorannya itu yang spesial ya tak, tak kasih sampean itu itu joran itu sutrenya udah dari wess ini <tik> <tik> gak dapet ini besar nggak besar nggak. Lumayan digoreng, gurih ini temannya banyak gini. Strike guys. Bagaimana perasaan Anda Bapak? Aduh sih sedih mas kalau suhu ini. Sedih suhu anggak di kompleks loh. Di PHP ini. Eh setrek masih. kalau? wih Akhirnya u. Ketarik juga u. Mas, lumayan masak gorengan. Wih, mantap! Nice, siapin aja. Gila, nih, guys! ya, Bismillahirrahmanirrahim udah, Sudah, lagi. Ya, teruskan, Loro, Loro ini lorong Loro. Loro. Loro. ya oh, mas, lorong ini lorong lorong berhati-hati, lorong lorong yo kena walah sih, tak mas gede tapi alhamdulillah moco moncel masih, lumayan besar ini soalnya oh tetap sih wah ini enggak merah, lor, Ini beda dari yang lain-lain. Tadi ada yang nila merah, tapi ini jan asli putih beli ini, gitu. Maket streak, nah. Wah. Ora kalah hu cikgu. Yeah. Tia, tia, tia. Yuh, mantab, iki, hu. Piye Yo mantep iki melu setrek. kowe senenge pol kowe. Okay. Ajar. Surah. Oh uruan oh. uruan, balapan oh, uruan, ayo, ayo koyok sing mancing, saudara saudara, yang satu tas masih eh masih yang umpan ini dapatnya malaikan ini ikan cantik ikan sapu-sapu cantik abung lo lo lo lo lo lo lo lo lo hahaha yuk deh mas, gede pesan woyyyy nah aku ya gak nyangka kalau ada lambenya Tonggo. <tongga> <hati> kayaknya hampir sama kayak tetangga tadi lor ya lambenya tonggok oh, walaah kecepatan ini pas nyipat masih, lumayan loh lu. oh teget teget Oh, emas sih, Coba lihat, coba lihat. alhamdulillah ya iki. Mas lagi mas Lur. Mantap. Guys. Hmm. Strike lagi. Strike lagi. Guys. Kecil diri aja saja. Hmm, belum layak bagi sendiri. Oke, duluan. Oh. Entro bro. Oro. Ah, tenek wae. Ngono uh, lek aja aja nyantap ono, uh, kok nyangkut, gak enak karo tangga. <gurup> sindirannya keras Mas ya eh, to? Mana hmm, ta? sindirannya keras. Karena tetangga gak ada dapat ya kayak gitu, saya sindir. Wanna. Oke, sadulurku, kalau untuk saya mancingnya kali ini saya tutup dulu. Dapat saya sudah banyak dan nanti kasihan kalau oh, tetangga itu nggak dapat dapat nih, alhamdulillah dapatnya segini. Cuma yang lo ini, ya gitu. toh. Nanti kita langsung masak bareng-bareng sama mas-mas ganeng, ganeng itu yo. Nanti kokinya mas itu, mas pacar sama mas siapa itu namanya lupa dan mas kameramen, nggak lupa ya. Lanjut di rumah, lanjut. Loh, lho, dapat mas, lu aku nutupan deh dapat, aduh.. kena.. lu lu lu belayu ronok-ronok eh.. aduh belayu ngiri anak.. anak.. hei.. hei.. aduh ngiri lu lupa ngiri ke pijet aja lu lu lu lu oh, lu kok yuk.. ngesak nih tuh yuk penutup